Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada coba kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat teratur tentunya seputar Aitingting bagi semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, comment serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini ada yang terbaru di Pemirsa, menyambut hari ulang tahun Transmedia yang ke-21. Ada dua acara yang akan Ayu Ting Ting jambangi di Pemirsa. Informasi pertama dilansir langsung dari Instagram titin 0872. Du akan seperti apa nih kalau tim manis vs tim pejuang subuh wajib nonton episode kali ini ya di Dreambox Indonesia. Jadi informasi yang kedua juga dari Instagram Dreambox Indonesia. Ya ampun heboh heboh. Du akan Space apa nih kalau tim manis vs tim pejuang subuh Dreams wajib banget nonton karena. Karena ini adalah AP Show The Special for Transmedia Besok, Kamis 19 Desember 2022, pukul 6.30 Waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini pun langsung dikomentari oleh salah satu artis Indonesia. Ada Mick Digi memberikan emotikon nih, dan juga ada Sony Septian 31 menit yang lalu. Gak boleh gak nonton yang satu ini semangat, tulis Sony Septian. Kemudian juga ada Gugi, duh nggak sabar deh siap nonton ternyata tayang 15 Desember ditunggu-tunggu tahu <laughs> dari N Subandi 88. Jadi pengen cepet-cepet lihat keseruan mereka harus nonton dong seru banget. Pasti episode special Food Transmedia bakal heboh keren kemudian juga dari yen 8219 selamat ulang tahun transmedia semakin juara di hati pemirsa khususnya acara di box Indonesia bimbing doakan semoga acaranya lancar amin nyerbal amin dan pada kesempatan yang selanjutnya juga di hari yang sama nih Spesial performance dari Ayu Ting Ting dan juga artis-artis Indonesia yang akan menghiasi layar kaca pemirsa semua di rumah. Spesial terulang tahun dari Transmedia yang ke-21. Artis-artis bukan Indonesia akan hadir dan tampil bersama. Ada Raisa Bunga Cinta Lestari, Judika, Tiara Andini, Nalsa, Ayu Ting Ting, Deporsi, Quoti, Twiti, Hifi, Hi Para pelayo Ruben Also, Asu Tiar, Wendy Chagol, Suri Enso, di Dekor Bujur, Ustadz Maulana, Jai Sata sukin lapor Pak kesatria IMB dan juga ada perampilan menarik yang akan menghiasi panggung meriah yang ke-21 Transmedia dan special performance dari Secret Number bagi sahabat semua jangan lupa 15 Desember 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Mengintip kemeriahan ulang tahun transmedia besok sini ada penampilan Ting Ting yang sedang siap-siap dan juga perform untuk penampilannya besok Kira-kira Ayoni Ayu Ting Ting bakal berduet dengan siapa nih pemirsa Wah gak sabar nih ya Inilah spesial perform dari Ayu Tinting yang akan mempersiapkan dirinya untuk tampil esok hari di acara ulang tahun. Ulang tahun Transmedia yang ke-21 sudah nampak di sana ada Nansar dan juga Dewi Persik dan juga ada si Goyang Yahud. Keisar yang sudah nongkrong di sana ikut memeriahkan. Seremonial dari ulang tahun Transmedia yang ke-21. Gak ya sabar banget, mimin buat besok malam joget bareng Ayu Ting Ting. Nalsar, Report dan pastinya ada Kaisar Aditya. Dia hôn Transmedia yang ke-21 bersama dengan Hatari Bill Sway. sama semua, inilah penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini yang sedang mempersiapkan kebahagiaan untuk kita semua nih dalam acara yang sangat luar biasa ulang tahun transmedia yang kedua persiapan sudah dimulai malam hari ini agar penampilan besok lebih optimal oleh pemirsa dan selain dengan King Nasar, Ayu Ting akan berduet lagi nih dengan tim dari Lapor, Pak. Wah wah wah, seru dan pastinya sangat luar biasa nih. Bagi sama semua, jangan lupa ya. Besok akan hadir Ayu Ting Ting, dan juga Dewi Porsik di acara ulang tahun Transmedia yang ke-21. Bagian sama semua, selamat menyaksikan di informasi yang mimin sajikan untuk sahabat. Semoga bermanfaat, mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.